Iya mas, mungkin untuk Pertawa bisa terkenal dulu nama dan asal mas dari... Ya, kenalkan ya nama saya ee, Muhammad Latisyak Analamah Kebetulan tahun ini ke si... Bagaimana nama ya? Amanah yang benar Amanah, amanah untuk lulusi masjid, agama masjid Kuin Sumatera Kalau untuk, berarti ini takmir kan mas di sini yeah. Kalau untuk menjadi takmir sendiri masnya dari mulai dari kapan? Samer saya semenjak Corona kemarin hmm. Saya ke Ameri semester 3 oh, Semester 3? Yeah. Semester sekarang? 3 ke 4 uh. Sekarang semester 6 Masnya dari jurusan apa mas? Uh, jurusannya sekarang ambil ilmu hukum fakultasnya Syariah Oke, ingin okay. langsung ke pertanyaan inti ya mas yeah. nah, Jadi apakah di Masjid UIN Sunan Kalijaga ini Uh, sudah akses itu bagi jamaah difabel gitu, untuk beribadah kalau terkait sama difabel, insya allah sudah akses tapi belum sepenuhnya karena ya, misal kayak uh, yang tunanetra masih belum ada grading block tapi setahun kemarin pernah ada pengurus harian itu tunanetra juga tapi dia bisa jalan di sini santai gitu mungkin apa ada suatu hal yang lain yang membantu dan guiding blog ini kalau terkait kursi roda sudah ya. kursi roda mau ke ruang utama mau ke Selatan ke kursi roda sudah akses bahkan sampai tempat dan kamar mandi jawa semuanya bisa diakses oleh kursi roda terus satu lagi yang disediakan uh, kereta masjid yaitu setiap surat jumat terutama kota -tah, kota setiap podcast itu akan ada translator bahasa isyarat. Nah, kami siapkan setiap podcast di di bahasa isyarat sama sama PLD. Oh dari mas pribadi gitu. kan mungkin akses di sini belum sepenuhnya gitu ya lengkap untuk para penyandang disabilitas. Gitu. Apakah ada enggak sih harapan dari Mas sendiri untuk aksesibilitas itu sendiri yang diberikan oleh UIN gitu? yang masih ada harapan pokoknya kalau, kalau bisa semua semua kabel itu bisa mudah ya, mengakses ini, bisa kayak bedding block tadi di sini belum ada ya, ya. itu mungkin bisa jadi satu, satu tambahan ada gitu. bedding block terus mungkin besok ke depannya buat, buat bahasa isyarat mungkin bisa dibuat kayak uh, running tanks gitu kalau bisa ada ya, sulit mungkin itu dua itu running text kan teman-teman yang tunarunguan lebih mudah oh, iya. melihatnya daripada bahasa isyarat kan bahasa satu bahasa isyarat agak kurang sulit Iya. Kan. dan ya. tidak semua di difabel juga ya, mengerti bahasa isyarat ya yeah. berarti itu itu yang sarannya yeah. untuk kedepannya dan ya, semuanya bisa terrealisasikan gitu. Yeah.